Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali Wap. lagi di konten jagad yang bermain. Kali ini kita di part 2 ternyata banyak sekali cerita dari kamu. Iya <laughs> nih, gak tahu aku nget yang nget perlu ditampung. Oke, okay. ya. kalau selama ini kamu ceritanya, makasih ya pamit. Cerita-cerita orang kayak ke temen teman-teman di mana sih kalau misalnya lagi bahas-bahas atau kalau aku kan orangnya berlubang juga kadang kalau lagi ingat langsung bahas, -bahas sama orang-orang yang ya emang teman aku ya aku cerita sih tapi nggak banyak yang tahu sih nggak banyak yang tahu oke setelah berbincang-bincang ternyata kamu ini ya apa punya punya pengalaman sempat punya pengalaman sekolah di pesantren iya aku pernah nah, pondok pesanten, pesantren Samp. smp smp iya berarti umurnya tuh berapa waktu itu aku umur lima Uh, ya empat belas lima belas tahun lah ya empat belas lima belas itu waktu aku kelas dua SMP sih lebih tepatnya hmm. berarti itu masih apa polos banget ya begini hmm, aku masih polos banget Mas masih buka. cewek apa ya kayak belum tahu apa apa ya masih cari jati diri cari jati diri gitu labil kan. Iya, masih labil banget ini pesantrennya letaknya di daerah mana di kota tengah kota tengah kota Jogja Jogjakarta juga iya hmm, nice. ini apa deskripsi pesantren ini Uh, kalau boleh, spill-spill Oke, spill. Jadi itu Pondok Kusantren Pesantren tetap, tetap Strategis atau secara kalau perspektifmu? Itu deket, ini ya deketlah kalau mau ke alun-alun Sama, itu deket sama parkiran ngabean sih Oh ya? Yeah. Itu uh, Pondok Pesantren yang punya Muhammadiyah Hmm okay. Terus apalagi ya, itu Pondok Pesantren Pondok modern sih Modern, tapi bangunannya udah lama Uh, Kalau yang aku tempatin waktu itu dia kayak bangunannya nggak begitu udah lama udah agak baru hmm. ada yang sudah lama tapi aku tempatin yang baru sih cukup baru lah kayak baru bangunan lima tahun hmm. belum lama itu di pesantren tuh kemauan kamu sendiri atau apa nih? aku minta waktu itu oh, minta? iya aku kayak gak tau random aja aku pengen sekolah pesantren hmm. Ya ingin belajar agama lah tentunya iya saat tuh soalnya kan aku waktu SD kan anaknya seneng banget ngaparin Al-Quran oh, serius? Uh, serius, aku serius, aku serius aku kayak gue ikut kayak yang takut gitu terus aku emang ngapal akuran gitu mana asasinnya? Terus... sumpah terus? terus aku SMP, tapi mungkin pergaulanku salah sejak SMP sih yeah. aku masuk pandu polsteran tren kelas 2 tuh emang hidupku lagi chaos banget banyak masalah, hmm. keluarga dan sebagainya terus oh, yeah. teman aku salah, aku salah cari pertemanan ya mungkin dari kelas B SMP itu sih aku jadi jadi seperti sekarang yeah. <laughs> seperti saya juga <laughs> memang, memang oke okay, nih apa nih, Mit? Tentang pesantrennya nih, apa nih judulnya nih? Uh, mungkin... Rumangan horror atau gedung horor yang kayak part pertama atau bagaimana? Mungkin ini kayak di bangunan, pun ya salah satu asrama ya? Iya, salah satu asrama. Uh, asrama, ya itu, uh, aku gak tau ya, itu bangunannya tuh emang belum lama. Hmm. Tapi teman-teman aku juga kebetulan yang ngalamin di situ banyak juga. Dan okay. kebetulan aku sendiri dapat kebagian gitu loh pengalaman di situ. Dan cuma di asrama itu doang aku ngalamin. Hmm asrama sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah ngalamin yeah. jadi aku cerita aja ya uh. waktu itu kan aku kelas 2 SMP mau pergantian semester 1 ke semester 2 kalau di asram di madrasahku ya yeah. itu tuh aturannya tuh setiap ganti semester itu rolling kamar pindah yeah, kamar banget. gitu kan yeah. kan kamarnya gede-gede ya yeah. kapasitas 20 orang gitu-gitu loh nah waktu itu kan Tidurnya kayak, kayak gitu bareng ya. Bareng. Kalau di asrama cewek pun bareng. Bareng, ya tapi kayak kan aku juga punya pengalaman di pesantren. Uh, uh, uh. Itu kayak kasur gitu. Kayak ranjang ada ranjang gitu. Ranjang kan? Ranjangnya uh. tingkat gitu. Jadi ya sepuluh ranjang, sepuluh ranjang tingkat. Hmm. Waktu itu tuh aku kan di kamar yang lantai dua. Yeah. Jadi itu tuh kayak mungkin minus dua minggu atau seminggu ya. Aku yeah. kurang ingat, soalnya udah lama. Itu mau pindah kamar. Nah, mm. karena mau pindah kamar, barang aku tuh berantakan. Kayak aku yeah. mau ini doang, mau benar-benar yeah. barang dong. Sekarang rapin lah, He -he, sekalian rapiin lah. Lemari uh, kan, kalau di asrama tuh lemarinya kan satu, tapi dua pintu ya. Iya. Yeah. Oh, tuh tau. satu pintu. Iya, paham yang Nah, aku tuh ke kebagian waktu itu lemarinya yang pojok, aku pilih pojok tuh karena ke... ya lebih privacy aja sih. Iya yeah. Terus saat itu itu magrib maghrib aku inget banget kan. Biasanya kalau aku ganti baju kan di... Aku bukan lemari, itu semua udah nggak bisa lihat aku lagi ganti baju kan. Uh. Oh, Oke. di balik lemari gitu, iya. Oh, iya. Terus kayak sama aja, kayak cowok. Ya? Iya, kan emang sama kayak cowok sebenernya. Tapi lemarinya gede, kan? Gede Masih sih. Bener. Waktu itu kan aku lagi bukan lemari ya, hmm. mau ganti tuh. Uh, kan aku dari bawah tuh, yeah. uh, aku lagi ya. Pokoknya lagi mau ganti, tiba-tiba tuh kayak aku notice di lemari ku, yeah. waktu itu remang-remang sih. Hmm. Kok pokoknya ada garis putih, perasaan aku tuh gak belajar core coret yeah. dan lemari ku tuh selalu aku gembok kalau yeah. aku lagi ini kan saya aman lah ya N -n -n, kan tau lah asrama tuh banyak orang-orang yes, suka nyuri yes, yes. abis tuh aku lihat tuh pelan-pelan tuh iya kan agak dramatis ya tapi serius aku lihatnya pelan-pelan di bawah ke atas itu tuh aku agak banget itu pas kamu buka lemari? iya itu ah. bener-bener pas aku baru mau ganti itu maghrib-maghrib yeah. pas aku buka itu tuh aku tuh nemu Gak tau ya itu tuh bentuknya tuh kayak monster, yeah. cewek, mm. dua gitu loh, dua cewek. Oh, yeah. Jadi yang satunya tuh badannya gede banget, mm. terus matanya besar, bibirnya besar, terus di atasnya ada langsung ketimpuk kepala lagi cewek juga. Oke, oh, nimbuk gitu dia. E, ekspresinya kayak seringai ketawa gitu loh, kayak yeah. gitu kan. Aku, aku kan, aku kaget ya. Dan itu tuh aku coba kayak kerok gitu loh. Yeah. Aku kerok gitu kan, saya ke kayak lilin gitu loh. Mm. Teksturnya kayak lilin emang, tapi bau gua banget Yeah. Baunya kayak apa, tau kayak bau bangke ya ga? Iya bangke, bangke hewan uh, Itu tuh warnanya bukan putih, putih bersih ya Putih apa namanya, putih agak kuning-kuning butet Karena yeah. gitu. aku kaget ya, aku takutnya halus, halusinasi dong mm. Aku langsung kayak minta temenku kan, namanya waktu itu uh, inisialnya M Oke, okay. ini cewek juga? Cewek juga, mm. terus aku langsung teriakan kayak, Eh, uh, apa itu, sini deh gitu kan Terus dia kan kenapa pamit gitu, terus aku bilang Minja, uh, minta tolong dong pakai kamera waktu itu dia zaman jaman kamera pocket kan biasanya nggak yeah. boleh bahas misalnya bilang kayak tolong dong uh, fotoin dia juga lihat tuh langsung kaget dia nanya sama aku kamu gambar tahu? gak nggak ada yeah. aku nggak pernah gambar walaupun aku tuh anaknya suka gambar yeah. suka banget tapi aku nggak pernah berani gambar-gambar kayak gitu okay. dan itu tuh difoto kan uh, dan di lemari itu tuh memang ada beberapa bintik-bintik putih yang sama dengan bahan yang sama bau yang sama Lalu aku minta fotoin kan aku bilang besok, uh, besok coba kita cek nambah nggak, tahu nggak besoknya tuh bener-bener nambah lagi tuh bintik-bintik warna apa? putih? orang putih, putih, pucet, jelek gitu loh yeah. aku kan takutnya, oh mungkin sebelahku juga gitu kan, oh. uh, kayak ada jamur sebelahku tuh nggak ada kamar, uh, lemarnya tuh bersih kan aku takut ya, itu abis itu kayak udahlah, udah mau pindah kamar <tuk> <tuk> Makan gak apa? abis. makan Habis tuh. Pindah ke kamar kan? Aku tuh kan kamarku belum ada yang menempatin tuh. Saya juga belum uh, yang tahu juga temanku itu doang sih walaupun. Aku bilang sama temenku namanya inisialnya yang mau pindah ke kamarku. Okay. Aku nawarin ke dia, "Eh, kan pakai lemari ku aja dong," gitu kan. bersih kok nggak pernah ngapa-ngapain Bohong padahal. Terus uh, waktu dan kan kayak aku ngurusin kamarku juga dulu yang baru. Habis tuh aku naik lagi ke Nomor si ini. Hmm. Aku bilang, "Eh, Gimana lemarinya? gini, gimana apanya, Mit? Aku bilang, oh ya bersih enggak, gitu. katanya Bersih, normal, gitu. Aku bilang kan. Dengan alibi. Aku tuh pengen ngecek aja Tapi yeah. alibinya kayak aku bilang, eh boleh dibuka enggak? Ke, siapa tahu barangku ada yang ketinggalan. Hmm. Gitu, kan. Dia bukain. Gak tahu, ya aku nggak pernah bersihin. Itu tiba-tiba hilang. Semuanya itu lemari waktu awal aku mau pakai. Tapi aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Sekarang aku hmm. boleh nanya ya? Eh. Terus yang sosoknya tuh hmm. itu tuh kamu bener-bener ngelihat maksudnya berapa detik gitu, ada senggang waktunya. Sampai aku pindah, gambar itu ada terus. Gambar itu bener-bener kayak natap gitu. Ya? Iya. Uh, apa ya? Gak tahu ya. Aku tuh kalau aku tuh kan orangnya juga suka gambar horor. Uh. Tapi disitu aku ngerasa takut sama gambar itu. Oh ya. Yeah. Apa yang kamu rasain di situ? Kayak? Kayak aku ditatap balik. Apa sosoknya? Kayak apa berani apa gimana? Kayak gitu? kebawa ke suasananya gitu. Itu tuh kayak apa ya? Gambarnya tuh kayak itu tuh cewek yang badannya bongsor aja tapi gak dewasa. Oh, mungkin kayak masih muda gitu lah, masih muda gitu. Tapi tatapannya tuh yang bener-bener kayak natap dalam ke dalam dirimu tuh loh, hmm. sambil ketawa gitu loh. Itu bibirnya itu tuh mulutnya kayak besar banget gitu kan? Kayak bibir buaya. Giginya tuh kayak taring semua gitu loh. Okay. Sumpah, itu aku juga nggak tahu. Padahal nggak pernah gambarin. Emang gitu siapa makhluk itu? Kayak yang kita ke berkunjung ke gedung yang kemarin tuh. Hmm. Jadinya dia tuh apa ya? Bukan manipulatif, tapi kayak dia tuh udah yang kemarin tuh gambarnya tuh. Dia tuh usianya tuh udah 30 tahun, tapi kayak masih tetap cantik gitu Iya, yeah. aku juga itu tuh bener-bener. -ber dan itu kan kepal atas kepalanya yang sosok satu ini, nah. kan udah kepala lagi, itu kayak kucir dua gitu loh rambutnya. Dikucir hmm. dua kecil gitu loh tau kan, anak anak kecil. Anak kecil. Uh -uh. Itu mungkin mukanya lebih normal seingetku, lihat ya, tetap ekspresinya juga ketawa, kayak semangat kayak yang ah gitu loh. Itu aku juga bener-bener takut banget sih. Dia. Terus, apa namanya? kamu tuh juga berarti heran juga yang di situ, pasti iya. lihat itu. Iya juga dia heran gitu, kenapa ada gambar kayak gitu? Berarti kan ada saksinya mas kamu di situ. Iya dan dan itu kan di foto berarti aku nggak halu gitu loh. Iya. Terus fotonya tuh gimana Ada um, masih. Nggak tahu sih di kameranya dia sampai aku nggak pernah minta lagi, soalnya aku takut juga kan lihatnya. Cuma. Dan juga nggak pentingnya. No, noh, yang penting tuh waktu itu aku ya, apakah besoknya bakal berkembang lagi atau enggak. Ya ternyata berkembang juga itu gambar. Tapi tuh anehnya bintik-bintik uh, dan garis-garis putih itu cuma ada di dalam lemari di, dari luar lemari itu gak ada semisal itu lembab kan, logikanya dari luar kan juga ada ya yeah. jamur, misalnya itu jamur, terus, harusnya kan di, di luar lemari ada yeah. itu tuh gak ada terus, apa nih apa, kamu tuh itu tapi dalam keadaan sehat gitu ya? sehat oke, selain kalau di pesantren tuh setauku kan banyak ya cerita-cerita kayak gitu ya kamu hmm. ada lagi gak? ada sih jadi waktu itu kan aku udah pindah kamar nih ceritanya Oh ini ceritanya udah pindah kamar udah, lagi Udah, udah pindah kamar Jadi kamar yang <laughs> Iya, ternyata kamarnya juga sama aja Iya yeah. Sial Kan itu aku kayak sama sih kapasitas 20 orang dengan nah. posisi yang Tapi posisinya aku panjang atas pojok hmm. Oh berarti satu kamar tuh emang dibatasin 20 orang? Nah, uh -huh. oh, iya. Nah waktu itu tuh kan aku sakit ya pagi-pagi Demam gitulah demam panas Iya yeah. Tapi yang nggak panas banget sih, demam aja gitu sakitnya anak pesantren gitu biasa, anak-anak bocil kebayakan kebanyakan makan es Iya. Yeah. Waktu itu tuh kan, aku kan kalau sakit tuh ini ya, kayak merem gitu loh uh. Merem aja soalnya nggak enak, kalau buat buka mata kan panas kan matanya Terus waktu itu kan juga ya sekitar setengah tujuh pada persiapan sekolah, madrasah yeah. Aku tuh melek. -like. aku tuh nggak tahu ya, tiba-tiba tuh kamar tuh penuh sama orang-orang gitu loh penuh banget, kayak, war kayak di pasar suasananya ramenya. itu pas kamu sakit ya? pas sakit rame dan aku gak ada yang kenal sama sekali di situ. Hmm. itu, tuh itu kayak, kayak gimana bentuknya wujudnya? kalau warnanya, bukannya warna kulitnya semuanya sih warnanya tuh biru, tapi agak transparan gitu yeah. itu tuh ada yang posturnya tuh kurus, tinggi banget, ada yang gede banget badannya tau gak sih kayak di kartun-kartun gitu yeah. Dan itu tuh, tapi herannya tingginya tuh seranjangku. Padahal ranjangku tuh ranjang atas. Ya mungkin dua meteran. Mungkin kalau ini ya, Mitia. Ya. Kalau orang sakit tuh emang sering kebawa ke alam bawah sadar kayak <tuk> iya. apa dan dan itu ya, ya mungkin apa atau petunjuk atau apa ya kan kita nggak tahu. Nggak ya. tahu. Uh. Terus e waktu itu aku tuh juga ngerasain di sekitar gua dan ngelilingin aku. Uh. Ada nanyain tapi kayak. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu sakit dia. Aku yeah. kayak denger tuh loh. Oh, ini ada kayak seseorang nanya. Enggak, banyak orang yang nanyain oh, aku, di nanya. yeah. ingin ranjang aku." Hmm, terus, kayak perhatian gitu ya. Nah, kan dulu tuh aku orangnya yang, uh, yang gak begitu suka bersosialisasi kan. Yeah. Rada ansos waktu unsous. aku SMP. Hmm. Uh, terus kayak aku jawab, Kayak "Iya nih aku lagi sakit." Gitu. Terus mereka tuh bilang kayak, "Kamu mau aku teleponin mamamu nggak gitu. Salah satu. Heeh. Nah -nah. yeah. Aku bilang Mau dong, boleh boleh. Itu tuh bener bener sampahnya. Itu bentuknya apa yang banyak orang. orang? Orang, bener bener orang. Bener bener Ujim. orang. Uh. Terus kayak bentar ya, bentar ya, itu kayak gitu kan. Lalu enggak uh, tahu ya di situ aku bener bener gak ngerasa takut. Iya. Yeah. Terus tidur, anakku tiduran. Uh. Di atas itu ada anak kecil, loncat loncat gitu loh. Itu, itu bersentuhan. Bersentuhan. So. kayak loncat loncat gitu kan kayak di badanmu? Mbak? Di badan, di pahaku. Uh. kayak aku. kakaknya kenapa? Kakaknya kenapa gitu? Uh. Yeah. So, aku bilang, iya lagi, ini iya, ini kapal lagi sakit bukan? Gak enak banget badannya rasanya, pengen pulang aja gitu-gitu kan Terus, ee... Uh, Seseorang misalnya, yang tadi gimana? Seseorang yang tadi? Keluar kok oh, keluar? Kan karena aku ada jendela kan, nah. kayak keluar aja gitu hmm. Terus aku ya bilang kan, yaudah ya aku lanjut tidur dulu, aku udah nggak kuat gitu kan yeah. Aku tidur, enggak, ya tidurnya orang sakitnya bentar aja Kayak berapa menit aku naik lagi, aku tuh kosong ternyata Gak ada orang sama sekali dan nggak ada suara sama sekali karena di posisi itu orang-orang pada itu ya sekolah berang sekolah gitu kan Apa logis logis sih iya terus kan aku juga cuma kayak terus aku nungguin kan sampai kan tadi ada yang bilang mau nelponin mamahku mm -hmm. aku nungguin ya, ]kan orang jam itu uh, sampai jam 9 tuh kok nggak ada kabar terus aku uh, ini kan uh, bangun terus aku kayak manggil ustazah, begitu gitu yang jaga asrama yeah. tuh aku bilang ustazah saya sakit gitu terus bilang oh udah nelpon mamahmu belum tadi oh. katanya udah yang mau nemenin oh belum ada kok teman kamu gitu terus ya udah aku baru telepon mamahku kalau sakit berarti selama itu kamu tetap stay di kamar itu ya nungguin orang itu tadi, He -he. soalnya aku nungguin dia katanya mau nelponin gitu yeah. itu ya apa apa wujudnya tuh? Kayak, dia kayak orang um, biasa ya kayak biasa gitu. orang dewasa aja gitu cowok apa cowok uh, ya. kayaknya cowok deh cowok tapi masuk di asrama putri, iya yeah, tapi nggak taunya kenapa disitu aku heran Hmm. Kayak enggak yang oh, kok ada cowok itu enggak. Oke, mungkin apa habisin ditunjukin? Nyamet ilustrasinya ya bisa Oke. sih. Udah itu udah aja gitu. cukup Terima kasih, Amet ya, sudah dua part. Iya, sama-sama. Makasih udah. Kalau ada ini. cerita yang boleh ditampung, boleh datang lagi. Oke, okay. kalau teman-teman atau saudara, eh, ceritanya asli ya. Iya, kata-katanya ya. Iya. Saya tempeleng. <laughs> Oke okay. okay, ya, Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam